daya harus melangkah menyusuri jalan Semua itu Tidak dapat Kulihat Hanya gelap, Gelita Yang kurang rasa Ku begini Namun kini Ku sadari Mungkin ini sudah suratannya Caci Tuang ini di setiap kandang kamu, namun semua. Tanya. -tanya.